Memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Baiklah persahabat Leslar, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada sebuah kabar yang sangat membanggakan sekali ya dari Leslar Metaverse. Kita lihat persahabat Leslar Metaverse ini semakin mendunia. Banyak sekali media-media luar negeri yang mengabarkan soal Leslar Meta Force. Ada dua negara yaitu Singapura juga dan Italia Wow, Masya Allah banget ya. Leslar, mudah-mudahan terus berkembang, sukses, dan jaya selalu. Ini Masya Allah banget ya. Kita semakin bangga, semakin bahagia sekali mengidolakan Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar. Untuk ke kabar berikutnya juga persahabat, kita mendapatkan info penting ini dari Pak Otis persahabat Yang petinggi dari Antv menginfokan bahwa acara HUT Antv yang ke 29 akan segera digelar persahabat ya tepatnya si hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 live di Antv. Karena idola kesayangan kita Bunda Lesti akan hadir persahabat ya di acara tersebut akan memeriahkan acara HUT ANTV yang ke-29 wah, wow, banget ya makin gak sabar melihat Bunda Lesti di TV kita doakan mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat selalu bahagia apapun yang dilakukan diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. di postingan ini pun ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan oleh Pak Otis ANTV Lovers jadilah saksi kemegahan perayaan puncak hari ulang tahun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 Mulai acara dari jam 18 jam 6 persahabat ya Mulai acara mulai jam 6 jangan sampai lupa Kita selalu menyaksikan, mensupport, mendukung idola kesayangan kita Berikutnya persahabat vitamin bahagia pun kita dapatkan di malam hari ini Duh kekiutan yang sangat luar biasa, vitamin luar biasa Dua hari berturut-turut kita tentunya sepi vitamin Akhirnya malam hari ini Lubar vitamin bahagia yang disuguhkan langsung oleh Bunda Lesi Papa Bilar Ini sih fibes seperti per wedding aja persahabat ya Masya Allah kita semakin bahagia, semakin bangga sekali kepada Leslar Semoga rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun repos kembali oleh akun Lesti Bilar Team Banyak sekali tentunya komentar dan tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Instagram Dina Dina.Safrina mengatakan di kolom komentar Masya Allah cantiknya sekali Bunda El Aduh Masya Allah banget ya Semua pastinya tentu salvok dengan Bunda El Yang semakin cantik kita lihat aja Post dari Bunda L. <gak> ini sih luar biasa kebanggaan kita semua Semoga Bunda Lesti tentunya selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi terutama untuk banyak orang Amin kita lihat juga persahabat ke momen berikutnya Aduh, wow, akan segera hadir pokoknya nih Foto cute dari idola kesayangan kita Untuk berikutnya persahabat, kita lihat ada sebuah ungan spesial juga nih Kita lihat, aduh, BBL ternyata dijagain oleh Uncle Kak make up nih, Kak Gorgeous yang selalu setia menjaga BBL Aduh, Masya Allah banget ya, cute banget Masya Allah melihatnya Tentunya kita merasa bahagia Doakan selalu untuk BBL Semoga selalu sehat dan selalu menjadi Anak yang soleh, amin Kita masih menunggu kejutan lain persahabat Dan kabar terbaru hingga vitamin-vitamin Cidukan di malam hari ini, tetap stay tune Dan pantengin channel ini Terus biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik, terbaru Terupdate dan terhangat Berikutnya